Kami bersekolah di sini tidak diminta biaya uang SPP maupun makan minum. Dari awal saya sekolah di sini, gedungnya tidak bisa dipakai untuk sekolah atau untuk belajar. Belajar kadang di rumah besar atau rumah pimpinan pondok, ada yang juga di bale-bale, ada juga di masjid. Gedungnya memang sudah sangat rusak berat, sehingga kami kepayahan dalam hal belajar di ruang kelas. Kadang kami belajar di teras termasuk kantor juga karena memang keadaan gedung sekolah kami sudah sangat rusak berat. Kami harap para pewakif agar bisa membantu kami membangun ruang belajar kami.